teman sahabat channel r1131 jangan lupa dukung terus hari ini saya berada di bungalau tempat para pemancing ikan nila gudangnya ikan nila yang hobi mancing silakan ke sini datang saja